ai gengs kita kecewa <laughs> kenapa pantainya tutup close close kenapa tutup. why kamu tutup <laughs> <laughs> karena pandemi corona Oh my god karang bomak cliff close for visitor so kita pindah ke yang yang beach aja ya gengs, lewat sini mana bang Simeon Ayo. kita hanya bisa melihat dari atas aja banyak layangan gengs kita buka masker aja what happened kita nggak boleh lewat nice. ini yang yang beach ya banyak banget yang main layar tapi suasananya kayak mau hujan gitu Kalau kita turun kemana? Lewat sini, tapi, lewat sini. Kan dia turun. Oh, tapi lewat sini juga? Coba kita lihat Coba kita lihat gengs Ini aslinya kalau kita turun ya pantainya ya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 So beautiful. ini gratis you ya agak bayar ya geng tapi kayak mau hujan gitu oh. mau hujan gitu. Right <laughs> forever, forever. <laughs> stop main lah because tapi nanti See? Oh my god, disitu ada orang Gengs Tidak close yeah. Is that close? Okay. Awas banget, hati-hati oh Dia sudah pernah ke sini nih. Oh my god, keren banget! Kita harus turun ke sana, lewat sana habis itu kita turun. Ini <tuk> nanti ya, aku harus aja di rumah, ya. Turun ke bawah, kita akan coba uh, bangkai kecil. Oh, so banget. I'm so happy today. We can see the panty. Wow, oh, my God Ini aku, ya. nah mau di there is